teman-teman. teman, -teman. teman, -teman, teman, -teman. David. David. Saya David. Saya David. Hari ini kita akan melakukan percobaan warna. Akhirnya kita akan percobaan warna. Sa aku telah menyiapkan tiga piring. tiga piring. Aku sudah menyiapkan tiga piring. Si, aku sudah siapkan tiga, tiga piring. piring. Yaitu yang satu adalah warna. Hmm, Sini, dong. Ini biru dengan merah. Ini, ini biru bener -bener. mana? Merahnya mana? Hah? Merahnya dipasang, udah birunya cukup. Merahnya ah, nolong, ah. no, jadi stop. Nah, ini merahnya sini. Merahnya nih, pakai. Nah. jadi ceritain. Ini biru dengan merah. Ini biru dengan merah. Ini merah dengan kuning. Ini biru dan kuning. Oh. Ini terus ini biru dengan kuning. Ini terus biru dan kuning. Oke, sekarang kita coba nyampurin biru dengan merah ayo, biru, campur, merah. campurin Wit, campurin dicampur, merahnya, warnanya dicampur oke okay. ya, diaduk, diaduk Warna warnanya jadi apa tuh, ayo campurin diaduk, diaduk-aduk ini diaduk-aduk ini tuh Itu warnanya jadi apa nih Wit, ayo Wit ayo tebak warnanya, berubah nggak masih biru nggak ah cokelat cokelat masa coklat sih ayo coba cek lagi warnanya apa net, warnanya net warnanya. kasih air, kasih air oke, okay, airnya mana airnya mana ini, ini emang itu air apa air ayo ini campurin, sini ayo campurin, tuh warnanya sudah apa pit, ayo pit jangan jangan jangan biru udah cukup banyak ini merahnya aja tuh merahnya ayo warna apa itu ayo nih warna apa Pet? warna merah ya campur jadi biru jangan campurnya jadi warna apa ungu Hah? ungu ya jadi teman-teman warna biru dicampur dengan merah akan menjadi ungu mana tunjukin tunjukin tunjukin videonya tuh jadi warna ungu ungu ya ini ungu ya Oh iya, tapi umumnya kayak coklat ya. Ya, mungkin kan kali pencampurannya belum rata. Oke. Sekarang kita akan coba pinggir dulu. Nih, Jane saya lanjutin. Oh, min. Sekarang lap lap lap lap. Dilap ya, David. Dan ya. saya cuci tangan dulu, Kang enggak? udah oh, mau tangan. Ya. Aku tangan juga. Sekarang kita akan mencoba pencampuran warna biru dan kuning. Ayo, Pin. Duduk di puncak ringpit, diaduk jeripit, puncak ringpit, diaduk oke, diaduk di oh, Hijau Coba yang banyak dong. Mana? Oh oke, diaduk di puncak ringpit, oke, diaduk di puncak ringpit, oke, diaduk di jadi warna biru sama kuning jadi apa Pit? Hijau, hijau. hijau, hijau, hijau. hijau bagus. udah, si tangan lagi, si tangan lagi. Berikutnya adalah merah dengan kuning. Okay. Berikutnya akan merah dan kuning. Berikutnya kita mencampurkan warna kuning dan merah. Oke, okay, mana airnya? Oke, okay, David silakan campur. Warna jadi apa David? Warna merah. Kuning sama merah orange. jadi apa? Orange. Oh, kuning merah jadi orange. Orange, kuning dan merah menjadi orange. orange. Biru, ya. sama merah um, biru sama merah jadi biru sama merah ungu. Kuning sama biru jadi um, hijau. Oke demikian. Begitu demikian uh, apa laporannya David? Benar. itu percobaannya teman-teman ini percobaan apa? oh ini percobaannya teman-teman, sudah selesai sampai jumpa lagi lihat sini dong, lihat sampai kamera dong sampai jumpa lagi bye-bye bye-bye bye-bye love you I love you I love you, my man love bye-bye bye-bye apa jadi coklat jadi gimana nih maksudnya? coklat apanya coklat? Hei. ternyata kalau semua warna dicampurin jadi coklat Mana coba cerita net. Ceret. Apa net yang nyampurin si coklat net? Coklat. Ya, apa yang coklat? Best <laughs> time. <muluh> <muluh> <muluh> coba lihat net. Warna Balas-balas koko David balas. Balas koko David. Ayo, mukanya koko David kasih warna coklat. Wah. <muluh> <muluh> <muluh> <muluh> udah udah udah ada ya yuk bye bye bye-bye senang bermain warna coba tunjukin tangannya tunjukin tangannya bye -bye. panjang tangannya tunjukin gini, slow stop oh lihat uh oh, kotor sekali Nanti kita coba warnanya uh oh, kotor sekali oke oke oke